Kalau kalian mau nanti uh, saya bakalan buat tutorialnya dari awal sampai uh, terakhir. WhatsApp WhatsApp WhatsApp teman-temanku semua lama tidak berjumpa kita Bagaimana Apakah kalian sehat-sehat semua <tuh> <tuh> <Jeng. Baca. tuh> ya kali ini kita akan berbagi FLP lagi <tuh> ah di sini eh, gua disclaimer dulu ini not for sale ya ya ya ya ini tidak diperjualbelikan nah jadi nanti kawan-kawan tinggal download gratis aja di bawah ini ini genre yang akan kita buat sekarang ini adalah JDM wuih apa tuh JDM ada yang bilang Jaipong dance modern ada yang bilang Jaipong Dutch modern ada yang bilang ya pokoknya banyak lah yang bilang terah kalian aja yang mana mau bilang yang mana yang penting kalian happy happy aja yang penting joget ya udah uh, kalau kalian suka dengan versi saya silahkan diikutkan anjing diikutkan diikuti kalau kalian enggak suka dengan versi saya silahkan cari remixer tutorial remixer yang lainnya Oke okay. ini di depan saya ini di depan layar televisi anda di depan uh, komputer anda itu sudah di depan layar HP anda juga baca itu sudah ada yang namanya proyekan yang sudah jadi yang saya bagikan FLP nya nah, jangan lupa like comment dan subscribe share juga kemak kalian ke nenek kalian siapa tahu nenek kalian mau bikin mau menjadi remixer kan lanjut, sini udah ada projekannya <tuh> karena gua pakai uh, layarnya dua ya, monitor gue kan ada dua, jadi sebelah sini nih, ini, baca, apa mixernya sebelah sebelah sini, jadi susah nih, ntar lu pindahin aja lah sebelah sini, jing sombong, ah ini mixernya ya, mixernya tuh gue pakai, oh iya Uh, di sini nih, saya pakai template ya. di sini saya pakai template uh, mixer, jadi buat kalian yang gak ada yang template-template ini nih, nanti dihilangin aja, dijadikan aja master satu gitu ya. Ini disini nih, gue pakai delay. Ini kalian harus punya nih, kalau kalian gak punya, download nah, bang, bagi bang, woi, banyak betul kena aku, udah FLP ku bagi. Nah, nanti ininya aku bagi juga, banyak kali tekorku nanti kalian jari sendiri aja Oke langsung saja ini genre-nya JDM ya Sorry uh, sekali lagi <tuh> apa namanya vokalnya harus kecil-kecilin Cus, kita dengarkan kau pergi tinggal sendiri Masuk jdm-nya yo. Aku rindu adalah untungku. Yo masuk jdm-nya yo. Bang jago Abang jago ye bumbu bubuk Abang jago Abang jago Abang jago nah itu projectnya kawan-kawan jadi nanti kalian bisa langsung download aja ya Uh, pokoknya, doakan saja. Saya semangat selalu membuat. Kalau kalian mau, nanti uh, saya bakalan buat tutorialnya dari awal sampai uh, terakhir, gitu ya. Maksudnya, dari awal sampai jadi, tapi videonya agak panjang. Pokoknya, next konten bakalan saya buatin. Nah, makanya kalian support saya terus. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka, dislike aja, oke. Okay? Jadi sekian dulu video dari gua. Doakan terus eh doakan terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. E jangan lupa nyalakan notifikasinya biar nanti kalau ada video lagi gue bisa bakalan e langsung saja diklik anjing. Banyak buah. <manyian>